Okay. Assalamualaikum, Somate Ketemu lagi hari ini bersama Mea. Masalah emang, emang ada aja. ya? Mea, seperti yang kalian sudah kenal dengan saya, Cindy, juga ada Mimi. Ada Mbak Inka, selamat yes, dan hari ini kita ada soulmate, soulmate Mea, ada Farida, ada Zizi dan ada Yuna. Terima kasih. Yeah. <tuk> iya, terima mea. kasih. Seperti biasa ya, kita semua datang dengan masalah ya. Masalah hari-hari. Ada masalah apa, ibu-ibu? Boleh Kata -kata di-share Katanya mau curhat Iya, jadi gimana sih? Banyak masalah, terutama. Berdua. <tuk> Banyak masalah Aku ngerasanya kan udah taat ya, Mbak. Perasaan aja sih. Tapi kok masalah malah makin banyak dateng, apa yang <tuk> salah dari diri aku ya mbak? Gitu sih dari aku gitu. Wow, udah taat <tuk> tapi masih <tuk> banyak masalah ya. ya. Agak eh, tepat ya emang dia ke kesini. <tuk> iya <sih>. benar <tuk> Oh iya iya Pak Rida gimana Iya semuanya mau <tuk> rebutan surat <tuk> Aku ngerasanya aku udah ikhtiar habis-habisan. Hmm. Tapi kok gagal terus ya. <tuk> Padahal aku ngelihat teman-teman aku yang ikhtiarnya biasa-biasa aja berhasil tuh nah kenapa ya masalah bagi aku gitu. masalah bagi masalah hari bagi dari dari luarnya ya. tidak dipertanyaan ah. uh -huh. biasa-biasa aja uh, gitu ya. bisa ya, berhasil Baik, yuna, kan, yuna, oh iya gimana makanya aku datang karena aku banyak masalah Mbak sama sih iya gini loh Mbak Inka kok Tuhan tuh mengirimkan orang zolim kepadaku ya tapi aku tuh merasa nggak pernah zolim sama orang lain gitu tolong dijawab ya mbak ya masalah ini, soalnya <tuk> masalah ini berat banget, banget bagiku. Terima ya mbak. Terima kasih. Hari ini kedatangan banyak masalahnya, <tuk> ya, masalah. ya, cuma dari sini sama Mimi. Kali ini dari ada soalnya <tuk> ini ada banyak masalahnya. Soalnya punya masalah nggak? Iya, nah, ada masalah kita juga. Iya itu ya Mbak ya, kenapa ya aku suka merasa udah berdoa gitu ya, tapi kok kayaknya nggak nggak mudah-mudah gitu loh Mbak. Hmm. Kenapa ya? Gitu kan jadi bertanya gitu. Nah, mbak, pertanyaan-pertanyaan kayak Cindy, terus tadi mbak Yuna, mbak Dizi, mbak oh. itu tuh ujian atau apa sih Mbak? Gitu kan kalau misalnya baca di Al-Quran gitu kan uhum. bahwa manusia itu kan diciptakan oleh Allah swt diturunkan ke dunia itu kan untuk diuji apakah ini bentuk ujian Allah kepada kita atau gimana sih mbak ini banyak banget gitu ya udahlah kalau udah udah empat masalah terucap ya dia nih, nih simpan aja masalahnya iya aja jatuh. iya jadi memang uh... Benar ya kata Mimi, bahwa hidup diri uji, tapi kenapa ya kita itu kok banyak pertanyaan untuk persoalan-persoalan ini gitu. Berarti kan masih ada kegelapan di sini. Karena persoalan-persoalan hidup itu, kenapa masih gelap? Sehingga ada pertanyaan why? Why me? Lalu kenapa aku? Lalu kenapa kok dikasih gini? Kenapa dikasih gitu kan berarti eh, gelap. Ya banyak pertanyaan, mm -hmm. gitu ya. Banyak pertanyaan nah, itu iya, karena gelap ya mbak. Iya. Mm. Nah, kalau aku lihat sih di sini sebenarnya uh, kita itu sepertinya memang nggak paham apa sih ujian itu. Mm. Karena uh, kita mulai aja ya dari di awal tuh kita harus paham dulu bahwa uh, Al-Qur'an mengatakan bahwa hidup ini semata-mata untuk diuji, mm. gitu ya. Mm. Nah, ternyata kita nggak tahu apa sih yang diuji, hmm. Gitu. Hmm. sehingga kita jadi banyak pertanyaan gitu. Padahal harusnya kita paham ujian itu apa. Jadi kalau kita paham ujian itu apa, pasti kita pengen lulus ujian. Yeah. gitu yeah. kan. Nah, mm -hmm. Sebenarnya hidup ini kan tujuannya cuma satu, untuk uh, ibadah, yeah. ya kan. Berarti ujian itu adalah bagaimana dengan segala sesuatu fenomena yang hadir di kita kita bisa berperilaku selaras dengan kehendak Allah dan Rasulnya kita alias ya? ibadah gitu. jadi kita tuh gak paham bahwa itu adalah ibadah harusnya tuh kita bagaimana sih e, apa sih yang disebut ibadah, eh apa sih yang disebut ujian nah, jadi kita mempertanyakan Uh, kita enggak, enggak pengen lulus ujian. Jadinya, karena kita contoh ya kan? Hmm. Misalnya kan, misalnya tadi pertanyaannya Yuna gitu kan, kenapa ya ada orang Allah mengirimkan orang zolim? Padahal aku enggak zolim. Sebenarnya kan ujiannya bukan orang zolimnya. Ujian kita tuh bukan orang zolimnya. Ujian kita adalah ketika orang zolim didatangkan ke kita apakah kita bisa, bisa tetap dalam kondisi taat pada kehendak Allah dan Rasulnya yaitu taatnya nah, yaitu kita bisa tetap sabar kita tetap bisa ikhlas itu taatnya ya, kita tetap sholat khusyuk kita tetap memaafkan kita tetap uh, berserah diri kita tetap puasa itu yang namanya uh, ujian jadi bukan Orang zolimnya ujian kita bukan, gitu. Sama misalnya kita dikasih sakit. Hmm. Nah sakit ini kalau sakit yang e, kalau kita dikasih sakit kan ujiannya hmm. adalah apakah dalam kondisi sakit aku bisa tetap berperilaku selaras dengan kehendak Allah, gitu. Jadi karena kita nggak paham ujian itu apa kita pikir ujian itu sakitnya mm -mm. makanya pengen lulusnya sembuh mm. padahal lulus oh. ujian sakit adalah ikhlas dengan sakitnya Wow, kadang sakit itu kita It ikhlas itu iya It mm. mm. oh. iya jadi ujian okay. itu adalah apapun fenomena yang hadir mm. di hadapan kita Apakah kita tetap bisa taat atau berperilaku selaras dengan kehendak Allah dan Rasulnya di setiap kondisi dan situasi? Itu namanya ujian. Oh, bukan hmm. si yang Bitu. tadi Bukan fenomenanya ya. Bukan. si yang uh, bukan oh, gagal terusnya. Iya, bukan benar. soal faktanya hmm. ya. Jadi kayak hmm. misalnya tadi pertanyaannya Mbak Farida, Aku tuh udah ikhtiar abis-abisan. Mm -hmm. Kenapa hasilnya gini? Orang-orang yang nggak ikhtiar, itu-gitu. Mm -hmm. Jadi hasilnya itu bukan ujian kita. Hasilnya itu bukan ujian kita. Ujian kita adalah apakah dengan hasil itu kita tetap bisa berperilaku selaras dengan gantah Allah mm. dan Rasulnya. Jadi, apapun hasilnya, apapun aku hasilnya. bisa tetap ikhlas gitu iya, ya, sabar sabar, tetap sholat, tetap berkata yang baik, tetap memaafkan, tetap tidak menghujat orang lain, hmm. tidak prasangka buruk Itu cobaannya di situ Jadi kita nggak ada membanding-bandingkan hmm. ya ketetapan Tuhan yang diberikan ke kita dan orang lain, nah, karena nggak ada hubungannya. Iya. Hubungannya adalah bagaimana kita menghadapi ini, bisakah kita tetap sesuai dengan tujuan penciptaan kita iya. sebagai pengabdi. pengabdi. Gitu, Zizi juga gitu kan. Iya. Tadi Zizi kan pertanyaannya? Ya, aku sudah taat tapi masalah datang. Nah, aku sudah taat tapi masalah datang terus, ya memang kita hidup untuk semata-mata diuji itu apakah yang nggak enak itu bisa membuat kita tetap bisa berperilaku selaras dengan kehendak allah jadi sebenarnya mbak ujian itu sebenarnya peruntukannya untuk takut iya ujian itu emang buat kita nah jadi sebenarnya kita harus paham apa itu ujian karena kita kan pengen lulus ujian iya kalau kita nggak paham ujiannya itu apa, nanti kita nggak ngerti lulus ujian itu di mana. Iya, kayak ya, tadi aja kan hmm, salah lihat jadinya. Ya. Iya. Pikir ujiannya si orang jauh. Iya. Kirain ujiannya yang dari iya. luar itu. Iya. Gimana, Farida? Iya. Tidak berarti tugas aku itu ikhtiar aja terus ya. Jadi iya. bukan melihat si gagalnya, tapi bagaimana aku bisa berperilaku. Iya. Jadi, okay. Iya, karena. Dalam Islam itu enggak ada kegagalan, ya kan? Selama kita ikhtiar sungguh-sungguh, hasil itu dari Allah. Nah, yang mengatakan, jadi hasil itu selalu sempurna. Yang mengatakan gagal ya kita, karena tidak sesuai keinginan kita. Padahal maksud Allah diberikanlah ketetapan itu agar kita bisa tetap berperilaku selaras dengan kehendaknya. Itu, itu ya ujiannya ya iya, <laughs> Seperti itu mm, mm. Selama ini melihat si Ujian itu bukan yeah. Untuk kita stay di koridor hmm. Allah Tapi kita melihat Bentuk fakta dan fenomena itu Yang kita ya, lihat bentuk ujiannya iya. Mm, mm. Iya. Bukan makna dari ujian uh, itu iya, Untuk kita. aku mm. eh, Kita nggak mm. ngerti ujian iya. itu apa Makanya ya, ee, itu. Makanya sulit Ya, sulit uh, Al-Quran itu dijadikan, diamalkan, hmm. karena kita selalu referensinya kalau seperti itu melihatnya, referensinya, referensi ego kita ego. Gitu Iya kan. sih, oh jadi kejawab ya Mbak ya pertanyaan Cindy tadi tentang, kok aku udah berdoa, berdoa, berdoa, tapi nggak kunjung tiba sesuai dengan kemauan aku, karena itu kemauan aku sendiri belum dikabulin belum gitu dikabulin ya. karena kemauan aku sendiri iya, ya sebenarnya hmm. e, Allah tuh berjanji dalam Al-Qur'an bahwa semua doa itu dikabulkan hmm. hanya memang e, ada yang sekarang ada yang akan datang ada juga yang disimpan untuk di akhirat hmm. tetapi semua memang e, yang Allah kabulkan itu segala sesuatu yang membuat kita ke surga sebenarnya hmm. ya kan jadi Apapun yang diberikan Tuhan saat ini, sebenarnya kalau kita mau merenungkan lebih dalam, itu sebenarnya uh, perwujudan dari uh, pengambulan doa kita, misalnya, hmm. misalnya, Cindy minta gitu kan, minta ya Allah jadikanlah aku orang yang sabar ya. Yang Allah hadirkan memang orang yang yeah. zalim, yeah. karena dengan orang zalim yeah. kamu jadi sabar. Hmm. Cuma karena kita nggak ngerti, kita inter, uh, me, Referensi okay. kita ini uh, uh, referensi itu kebenaran ego kita kita jadi nggak bisa baca itu, ya kan? Hmm. Jadi misalnya kan gitu ya Allah lapangkanlah uh, jiwaku gitu kan doa yang bagus ya yeah. ya supaya lapang ya Allah berikan gelombang-gelombang masalah. Justru, jadi sebenarnya oh. gelombang masalah. Adalah. Itu adalah pengabulan dosa, doa kita. Doa. Wow. Karena hmm. dengan kita berproses dengan masalah-masalah, maka kita akan menjadi orang yang lapang jiwanya. Hmm. Iya ya, beda itu. banget. Oh, beda banget. spiritual ya, ya, ya. memang sangat berbeda jadi kita lingkungan. Apa ya? Jadi ya, kita takut kan, sama musibah gitu nih, ya. Iya. Selama ini kan kita maunya doa-doa kita dikabulkan. Yang sesuai enak. Yang ego yang nyaman-nyaman dan mau gitu ya, Mbak. Makanya ya. pada saat muncul musibah, terus orang yang zolim, jadinya Kacau kita mau kita hm -hm, oh, oh, oh, gitu sih uh -huh. gitu. Aduh, karena kita nggak ngerti bahwa itu adalah ujian. ujian. Jadi sangat penting uh, mengerti, memahami, apa sih ujian, ujian ya. menurut Allah. Oh, uh, uh. keren ya. Keren, ya. Iya, emang keren banget. Mm, emang yeah. Allah tuh ajarannya uh, sebenarnya tujuannya untuk memudahkan kita dalam berperilaku selaras dengan genaknya yeah. dan rasul. Agar kita sesuai dengan tujuan penciptaannya, kan? Mm -mm. Gitu. Mm -mm. Jadi sebenarnya banyak mm -mm. banget hal-hal uh, yang membuat hidup kita menjadi simpel dan sederhana. Kalau kita, kita, kita ngerti ujian, ngerti, ya, bahwa paham, hidup memang mungkin. untuk kalau kita ngerti ujian, itu kayak yang tadi Mbak Inka iya yeah. hmm terangin bukan bentuk si fenomena iya, atau fakta itu iya. siapa yang membawa masalah iya. itu buat kita kan namanya itu kan ngeliatnya di situ ya Mbak ujian untuk hati aku ya Mbak jadi bukan kita orang tua kita yang tidak bijaksana itu adalah ujian kita bukan ya Allah anak Allah, yang iya, iya, uh, iya, anak yang tidak menurut. nakal lamun dulu tuh bukan ujian Bukan, Tapi bagaimana ujian kita aku, adalah, bagaimana aku bisa, bisa berperilaku selaras dengan kehendak Allah menghadapi ini. Oh. oke okay, Mbak, kan tadi Mbak Inko udah jelasin nih ke kita semua, mm -hmm. ujian itu tuh apa, untuk siapa diberikan yeah. ujian itu. Nah, kita taunya kita lulus atau enggak dari ujian ini tuh, yeah. dari mana tuh Mbak? Ya perilaku kita setelah dengan kehendaknya. indikatornya hmm. rasa bahagia, bahagia. karena dan merasa ada masalah. Iya al baqarah ya? 38 kan jelas ikuti hmm. petunjukku maka tidak, tidak ada, ada rasa khawatir. Hmm. Ya. Itu ya. Itu indikator. indikatornya kita lulus ujiannya, Allah itu ya mbak. Iya hmm. berarti masalah tidak akan menjadi masalah. Hmm. Gak ada dengan masalah itu, itu, itu ketika kita nggak mau lulus ujian. Oh. Ah, ketika hmm, kita nggak mau lulus kan. ujian, nggak paham bahwa hidup adalah untuk diuji, dan apa ujian, ujian apa itu oh, ujian? untuk siapa? Itu ujian diberikan, itu jadi masalah ya, buat ya, kita. Ya, seperti tadi kita awal aja, hmm, kan? Hmm. Atau hmm. ketika kita salah dalam uh, melikat, memaknai. memaknai ujian, kita pikir anak kita ujian, anak anaknya kita beresin. Itu dia, soalnya orang gitu. zalim itu ujian orang zalimnya ya, ya, ya. kita tunjuk-tunjuk. Padahal yang harus diberesin. Akun. Hanya gimana kita tetap selaras dengan kehendak apapun dan ketetapan masuk, Allah. Ya, itulah ujian sesuai dengan tujuan penciptaan. <tabisumble> Beda banget ya. <lumpiau> Butuh <tabis annoyed> <tabis> <today, tabis> mikir. <myślę. tabis> ya, ini kan namanya <tabis> tafakur kita. Kita kan sedang melakukan proses tafakur, perenungan gitu kan, kan hm, gitu. Ya, jadi kita ya, nih ya. sekarang sebenarnya kita sedang ikro ayat-ayat hmm. kaunia. E, sebenarnya ya memang kita lagi sekarang ini kita lagi tafakur nih laku, melakukan perenungan, kita lagi ikro hmm. ikro ayat-ayat kaunia dan Allah memang menyatakan dalam Al-Qur'an e, bacalah apa yang ada di ya, antara kita. langit dan bumi, hmm. antara kalian semua jadi memang e, kalau bagi kita yang menyadari bahwa aku adalah jiwa, ya ikro itu ya dengan menggunakan hati, mm -hmm. gitu ya. Jadi e, laboratorium ikro kita nih sungguh tidak luas ya, luas batas. banget, tidak terbatas. Tidak terbatas. Gitu. Ternyata. Makanya ya. kalau kita mengerti rumusnya bahwa ujian adalah apapun situasi dan kondisinya. Apakah aku bisa tetap berperilaku dengan kehendak Allah dan Rasulnya, maka kita bisa lulus dalam ujian-ujian Allah. Yang ditandai dengan rasa bahagia, ya, yang ya, tidak pernah lulus. Ya. Ya. Ya. Ya. Hmm. Gitu. Ya gitu. Gimana kalian, teman-teman? <laughs> Oh iya oh, alhamdulillah. alhamdulillah Bukan makasih sama aku sih Kan aku cuma nyampein Isi Al-Quran aja Jadi memang kebenaran itu Memang milik Allah Kebenaran itu hanya ada di Al-Quran Aku cuma nyampein aja Jadi memang Berterima kasih itu pada Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Ya, Somed kayaknya cukup jelas ya sini ya. Hmm. Kayaknya kita hmm. Mbak Inka menjelaskan hmm. dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman juga. Cindy tadi kan mengutarakan gitu kan masalahnya kenapa sih, kenapa sih, kenapa pertanyaan sih gelap? Kan? Iya, ternyata karena, karena belum gelap. Paham. Tapi sekarang udah gak gelap kan? Oh, ya, enggak. Insya Allah ya. Okay, okay udah ini iya kan. udah mulai terang karena ini mbak Inka udah berbagi wawasan iya. sudut pandang itu, spiritual yes, tentang ujian itu apa hmm. untuk siapa ujian itu dan lulusnya indikator mana. lulusnya bagaimana hmm. ya jadi besok sholat kita nggak ngumpul curcolan kayak gini lagi ya hmm. mbak Farida ya masalah, <laughs> hmm. masalah, hmm. Hmm. masalah hmm. yang sama lain masalah yang lain yang apa lah mumpung hmm. ada masalah Emang, Emang ada, ada. <laughs> tapi Mea ada di mana-mana? Mea -mana ada di mana Youtube, ada yeah. di Spotify, kalau cuma mau dengerin suaranya aja. Mm -hmm. Ada di Instagram, ada di Facebook, ada di Tiktok. Dan kita juga selalu menunggu saran-saran yes. atau sharing dari kalian para soulmate. Mungkin ada yang mau sharing pengalamannya, itu semua menjadi bahan buat uh, tafakurnya yeah. kita. Yeah yang bisa kita angkat menjadi tema di masalah yang ada. Kalau begitu kita pamit mundur atau oh tunggu dulu kakak Indi, yes. Solmed kan nonton episode yang ini nih. Ya. Tapi, mm -hmm. kami ya banyak episode-episode sebelum Oh iya dong. dong Yes, please jangan lupa ya hmm. nonton episode episode mea dari Mea episode pertama satu sekarang kita udah 30 an loh. Iya, Alhamdulillah. Iya. Iya. <laughs> ditonton ya soulmate di rewatching ya, yes. Ditonton lagi ya. Oke okay, soulmate kita undur diri dulu ya Sampai ketemu lagi insyaallah di episode mea berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah nonton episodenya masalah emang ada. Jangan lupa ya Solmate untuk di-like, subscribe, share dan komen di bawah ini.